Baiklah, persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita melihat persahabatnya ya, apa yang sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan. Keunggah pertama kita lihat di sini baru saja di -up di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar, sahabat ya momen liburan dan jalan-jalan di Kota Bandung luar biasa digandeng terus ya bininya, masya Allah luar biasa diunggah kembali oleh akun Leslar update ada kalimat caption yang dituliskan. Patung, be like si mibu aku peluk. Katanya, do luar biasa. Persahabat, ya, bang caption yang dituliskan oleh akun ini luar biasa, membuat kita ketawa dan bangga. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan kakak Rizky. Bila, untuk ke kabar terbaru selanjutnya ini adalah kabar yang sangat membahagiakan untuk semua para fans." Baru saja diunggah di akun Instagram Dede Lesti Kejora, persahabat ya, Masya Allah. Siapa nih yang pingsan ya? Ketika melihat kekiutan foto ini luar biasa, tentunya membuat para fans Leslar tentu merasa bahagia malam hari ini ketika Lesti baru saja mengunggah sebuah postingan foto romantis, foto yang tentunya membuat kita semakin bangga pada mereka. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Aku dan om aku kemarin habis liburan di Mari Baya Resort Seru banget, jangan lupa bahagia dan bersyukur ya teman-teman Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan keluarga Leslar, terutama rumah tangga dari Dedek Lesti dan Kakak Bilar Selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan tentunya selalu memberikan kejutan spesial untuk kita semua. Kita lihat di kolom komentar, para sahabat ya banyak sekali komentar yang sangat luar biasa juga dari sahabat Leslar. Ada komentar dari akun sahabat Leslar Taiwan mengatakan ada oh, pingsan dulu gue katanya tuh para sahabat ya luar biasa melihat postingan foto, foto ini. Tentunya para emak-mak Leslar khususnya pastinya merasa baper dan iri kepada hubungan Lesti dan pilar ini. Kita lihat juga ke komentar lain. Di sini ada komentar dari akun Mesler Update nih yang mengatakan lah banting aja nih HP lama-lama katanya tuh ya. Kiat <laughs> banget persahabat yang memang luar biasa pasangan ini selalu membuat kita semua bahagia. Tentu yang terbaik mudah-mudahan doakan kebahagiaan hmm. Untuk rumah tangga Lesti dan Rizki Bilar Kita masih menunggu kejutan Tentunya kita menunggu unggahan dari kakak Bilar Pasabat ya tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh